Assalamualaikum, langsung saja kita akan menjelaskan tentang cara menaikkan kelas siswa yang tidak bisa dimasukkan kelas yang sebenarnya, contoh ini kelas 7 yang tidak bisa dirombel ke kelas 8 bisa jadikan karena siswa mutasi atau data yang tidak ikut rombel dari emis sebelumnya atau juga salah otak atik kemarin sehingga Uh, dia tidak terdetek pada menu kenaikan kelas. Oke, okay, yang pertama yaitu silakan buat ruang kelas baru di menu sarana prasarana aset, dan seterusnya itu uh, dengan menambahkan ruangan. Terus pilih ruang kelas untuk nama ruangan. Silakan contoh ini ruangan kelas 7 dan lainnya terus simpan. Oke, ruangan sudah terbentuk atau terbuat. Berikutnya yang kedua yaitu ke menu rombongan belajar. silahkan tambahkan. Sebelumnya di sini pilih yang 2020, 2021 terus tambah. Terus jangan lupa di sini tetap 2020 2021 kelasnya 7 wali kelas uh, bebas kurikulum semester genap otomatis untuk rombel silahkan pilih yang ditinggikan, ruangan ambil yang tadi, SKS, terus kita tambah siswa, otomatis siswa ini akan muncul, karena kelas 7 oke, kita checklist semua lalu kita klik tambahkan atau klik tambah uh, oke okay. coba kita scroll ke bawah setelah sudah muncul semua atau tampil di sini kita klik simpan oke proses kita klik ya rombongan belajar Oke selanjutnya rombongan yang kita buat tadi ini rombongan 05 kelas 7 cadangan 10 orang dari kapasitas itu 30 ya sudah terbentuk la nah, Selanjutnya setelah rombongan kita buat, kita cek ke menu kesiswaan akademik. Kita coba lihat pada menu kenaikan, apakah ini muncul? Kita coba. Ini klik yang belum diproses. Ah, di sini belum mau muncul. Jadi, untuk bisa muncul atau memunculkan siswa yang tadi kita rombel itu biasanya kurang lebih katakanlah 12 jam umpama kita mengerjakan pagi, coba malam dibuka biasanya sudah muncul, oke okay. ini juga demikian, kita rekam juga merupakan potongan jadi ini hari berikutnya kita lihat kita masih ingat kan, ya kelas 7 cadangan, 10 anak ini rombelnya 05 oke, okay. kita cek ke menu kesiswaan akademik kenaikan kelas nah ketika kita klik ini belum diproses langsung muncul nah, ini rombel atau kelas 705 yang kita buat kemarin gitu oke nanti kita klik naik kelas ini kita coba lihat-lihat menu kenaikan yang sudah bisa yaitu kelas 8 kelas 9 oke okay, kita checklist semuanya yang sudah kita masukkan 705 ya kan oke okay, naik kelas oke okay, tutup sudah diproses kita lihat 0 tu, kelas 705 ke kelas 8 lah ini anaknya sudah berhasil dan coba kita lihat daftar siswanya ini kelas 8 aktif tanpa rombel jadi setelah muncul maka selanjutnya kita segera memasukkan atau merombol ke kelas seharusnya kelas 8 Dengan cara seperti tadi pada menu rombongan belajar Jangan lupa pilih tahun 2021 Terus tambah tahunnya juga ini di monitor saat ini Demikian jangan salah 2021-2020 ah ini rombel 01 kelasnya pilih yang kelas 8 tambah lah anak ini muncul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nah sama dengan yang tadi oke okay. setelah itu sudah semuanya kita klik simpan oke okay, kita tutup nah, kelas 8 sudah selesai 10 anak kita lihat di data siswa kita sortir atau filter ya coba ini kelas 9 kelas 9 kelas 8 oke yang laman 1 ah, ini kelas 8 nol satu sudah selesai jadi ini masih ada Uh, siswa yang serupa ini Belum bisa dirombel Nanti kita kerjakan Seperti yang Kita uraikan Di awal tadi Demikian terima kasih Assalamualaikum